ya ini salah lagi hehe gitu, kita kira api papa kan juga ra ke metunya apague Mening, kostumnya. Eh? <laughs> mending. nih, Ya kan tenan nih hari nanti wariwang ya apa mau ini, saya balon kau isi tuh permukaan kau mau kita ane nasi muka. Soalnya apa yang kita cuci mas? Jamaah tahlil. Jamaah tahlil nami. Uniknya, uniknya. Grup jamaah tahlil. Saking budi, saking suarjo, ya oke okay, oke. <tip> <tip> Bisa langsung iki ya. Irit. Tan bele desa, ya. Kecamatan. Mm. Mm. Uh. Teteh, ya yang minggu ke orang mau tamati terus. Tidur, ya, orang banter. Mau banter, Buka area, nih, sampai Muci ya ya bang Muci. up guys, sing galak eh? Serah Mandiri Profesional Audio Aktif, loh. Itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, Oh, awan ngati bangi Orang bakal atiku ke kiamalian, yang si pojang atu tuh tati kepratna. Bogor, proyekuriga sampun, pika untuk pika rompat samur, enggak dia tuh, tujuh, sasop, langen, sasop. Terima Ku kekiwah lihat, yang si pojang antu totat di